Kak bolehlah sih macam tu. Kak kan anak dia? Awak ingat saya ni anak kak Zaitun. Awak tahu tak dulu saya ni pun pengemis macam awak, tahu? <tongan> <tongan> <tongan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke cuy nggak sah rasanya cuy ya Kalau kita nggak mereaksi hal yang menarik yang ada di Malaysia di setiap bulan suci Ramadan Dan di apa ya memasuki raya gitu ya Salah satu hal yang menarik ya menurut saya pribadi cuy Di Malaysia itu adalah iklan rayanya cuy Klan Raya. Ini tiba-tiba aja banyak banget teman-teman yang request saya di apa namanya nih di tiktok ya ada yang mengirimkan saya beberapa video dari tiktok dan ada juga yang mengirimkan saya video linknya langsung gitu ya. linknya langsung dari instagram gitu cuy dan di sini saya sudah menyiapkan video iklan raya ada berapa banyak di sini cuy iklan raya ya di tahun 2022 ini cuy tapi saya akan memilih dulu cuy ya karena um, waktu itu sangat mepet gitu ya waktunya itu nggak terlalu banyak ya buat saya karena saya juga ingin mudik ya ingin pulang kampung jadi saya akan mereaksi beberapa Berapa aja ya video uh, iklan raya ini cuy Judul video videonya itu adalah Sedokoh Hari Raya 2022 cuy Nanti saya cantumkan uh, apa namanya link original videonya di bawah cuy Atau nama pemilik channel yang mengupload iklan raya yang satu ini cuy ya Dan oke tanpa banyak cakap lagi cuy Langsung aja jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga, dua, satu. Oke. Okay. Uh, oh ini siapa lagi namanya cuy? Ini kayaknya yang ikut peserta kemarin uh, Gegar Vagansa. Saya lupa lagi namanya cuy. Nor... nor... Aduh, lupa gue saya. Siapa lagi namanya? Cik? Saya lupa. Pokoknya ini penyanyi gege. Ya? Legend juga di Malaysia. Cik. Amboi! Tak nak kerja ke? Dengan kerusi tu sepah-sepah macam ni. Siapa cuci sudu ni? Tak nampak kekotoh lagi? Senang-senang je letak dekat sini. Takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor? Ya, korang ini tak habis, -habis potong sayur, potong sayur, potong sayur. Asal potong sayur saja berdua. Asal berdua saja potong sayur. Sampai bila nak habis? Sampai kaya! Assalamualaikum. Bo boleh tak saya nak minta makanan sikit? Oh, mati dah. Oh. Kena marah dah. Oh, dikasih sih. Oh, ternyata dia baik ya. Wih, sampai licin sih. Sampai licin. Saya sama-sama. Nak pergi mana tuh? Oh, minta, minta. Minta pinggan tu dulu. Sana. Oh tak minta bayaran tapi. Oh banyak banget. Basuh semua tu. Uh, Okey kak. Ternyata pinggannya banyak banget. Tahu basuh pinggan tak? Tahu kak. Nama siapa? Amin. Saya ini yang tu kak Sayyidun. Besok nak makan sini lagi tak? Nak, Kak. Datang pukul lima. Kenapa awal sangat, Kak? Pukul lima. Ya, ya, jadi karya awan langsung, ya? Nah, pakai ini. Senang sikit. terlambat. Apa lewat? C saya tak ada jam kak. Alasan. <laughs> Amin, awak kena pergi kedai supplier ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr Chong. Lepas dah ambil barang, awak minta dia tanda tangan kat sini. M Faham? Makanan saya macam mana kak? <laughs> makan je. Belum kerja dah fikir pasal makan. Pergi cepat, lewat dah ni. Cepatlah hege, hege. <laughs> Pandai juga berlagun dia je ya. Belum ada training gitu, langsung langsung aja kerja gitu. Oh. Oh, pukulnya cuci. Keren banget. Ha, Encik Chong? Eh, saya sudah hantar saya punya budak lama? Hah? Tak sampai lagi? Tak apalah, Encik Chong. Awak baliklah. Besok saya hantar orang lain. Sorry ya? Okey. bye. ya? Oh, enggak asah. Belum tiba. Nah, ada azan dah. Cepat nak buka puasa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa alaa rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ok keren banget sih view Semalam. Kita orang semua risau pasal Amin tau. Amin makan di sini eh semalam. Kak. Hmm, dia juga ada makanan dekat sini lagi sedap ke? Eh. Tak Kak. Uh, tapi bagi saja ke? tapi dia orang bagi je makanan kat orang macam saya ini. Tak payah nak kena buat kerjalah. Okey, tak payah nak asyik kena maralah. Habis tu sampai bila awak nak harapkan bantuan orang lain? Betul. Betul banget. Kak senanglah cakap macam tu. Orang macam saya ini susah nak kerja, ke? Kan kita orang nak bagi kerja, hmm, awak tak kan ya. buat. Ha. Kak bolehlah sih macam tu. Kak kan anak dia? Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun. Ah. Awak tahu tak dulu saya ni pun tu macam awak, tahu? Dulu pun, saya ini macam Amin. Okay. Siang malam nge miss. Tak sedekah dengan siapa-siapa tepi jalan. Cara Kak Zaitun sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar. Peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Biarpun kita ni orang yang terabaik. Dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru. Kak Kazaitun selalu ingatkan kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas. Insya-Allah hidup kita mesti diberkati. Betul, betul, betul. Amin. Tak balik tak? Satu tahun kemudian. Sekejap, Kalau cuci pinggan dulu, boleh? Okey. Merinding bulu-bulu cih. Oke okay. Oke okay, cuy itulah tadi iklan raya Yang jujurnya sedekah ya Sedekah hari raya 2022 cuy um, Menurut saya Satu je kekurangan dari iklan raya atau cerita pendek Kali ini cuy ya film pendek kali ini cuy Adalah Ya karena terlalu pendek gitu ya Ini keren banget kalau durasinya agak panjang gitu ya Oh maaf. Simple gitu ya Simple Pendek dia ya Ceritanya itu pendek gitu Tapi banyak banyak pengajaran kurang sadar tak banyak pengajaran dalam video ini cuy atau saya aja yang berpikiran, uh, banyak pengajaran atau gimana sih orang bisa bantu komentar juga cuy ya Korang bisa uh, kasih pandangan korang tentang video ini tapi menurut saya keren banget cara si pemilik ya si pemilik warung ini tuh sedekah gitu ya cara dia bersedekah cuy ya dia tidak cuman memberi memberi aja, tidak tapi dia memberikan uh, maksudnya itu memberi, memelihara dan memberikan pekerjaan pula gitu ya. Jadi jangka panjang gitu ya. Jadi dia tak memberikan uh, sebuah sedekah itu dalam satu hari je. Ya Dia mempekerjakan, dia memberikan, gue gak bisa menjelaskan secara detail cuy ya, jujur aja saya tak pandai sangat bercakap lah cuy ya, tak, saya tak apa namanya, tak pandai pula membaca atau gimana cuy, tapi orang bisa paham lah cuy ya, yang saya maksud itu macam mana gitu ya. Keren banget film ini cuy, aduh sayang, satu aja kekurangannya cuy, durasinya terlalu pendek, itu. <laughs> <laughs> Oke, okay. menarik banget cerita ini, Ju, ya Tapi sayang banget ya, menarik tapi view-nya masih sedikit gitu ya. Kurang bantu, lah kurang bantu share video ini, Joya. Kurang bantu, ini contoh saya share video ini kepada korang gitu ya. Jadi, kurang bantu share juga video originalnya, cuy, Video originalnya ini bagusnya itu di TikTok gitu ya, kurang share di situ supaya orang yang di TikTok tuh datang, eh, apa namanya. Dekat youtube gitu ya Tengok originalnya gitu ya Ini keren banget Banyak pengajaran di dalamnya cuy Saya harap korang bisa mendapatkan pengajaran dari video ini cuy Oke dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Setelah ini saya akan membuat lagi gitu ya Reaksi klan raya cuy ya Mumpung gitu ya Mumpung kita belum mudik gitu ya Jadi masih ada kesempatan gitu ya Tak kisah lah, Saya menggunakan eh, baju ini je nggak jadi masalah Yang penting kita mengabulkan permintaan korang